mau belum? Lah, bola tadi lo, ya. yang mulai nah, ya. Oh, oh, kok? <laughs> <laughs> bonusnya. <laughs> Enggak ada apa dengannya. Isi, Ya, ya. nah, <tuk> <2 kilo>, <tuk> <tuk> bonus Jual beli ubi. <tuk> Telah terjadi jual beli ubi pada sore hari. Yang <tuk> yang berminat hubungi. <tuk>